Analisa USD Yen tanggal 19 Mei tahun 2022, tren pergerakan USD Yen sejauh ini masih berada dalam tren bearish, dan diperkirakan masih berpotensi turun lebih lanjut. Cermati pergerakan USD Yen jika terus bertahan di bawah area 128.552, karena ada potensi USD Yen bergerak bearish lebih lanjut ke sekitar area 128.150, Sebaliknya waspadai jika USD Yen bergerak bullish dan bertahan di atas area 128.750 karena ada potensi USD Yen berbalik bergerak bullish ke sekitar area 129.152. Sekian analisa forex untuk tanggal 19 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212